Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasyaf, sebuah kata yang sering dikaitkan dengan ajaran tasawuf yang bermakna penyingkapan. Terbukanya tirai, mengetahui batin sesuatu dan seseorang. Oh, mencapai basiroh, kira-kira itulah makna kasaf secara bahasa. Seberapa banyak orang mencapai kasaf? jawabannya sangat-sangat-sangat sedikit. Kenapa? Bu Yasakur menjawab dalam cuplikan video ini. Salah satu penyebab orang tidak kasyaf adalah karena berpenyakitan Bukan penyakit jasmani, tapi penyakit rohani, hatinya kotor Penuh dengan dendam, permusuhan, dan kebencian Mari kita simak penjelasan Buya Syakur tentang kasyaf Engkau tidak usah bisa diberi kasyaf oleh Tuhan Paling-paling persiapkan dirimu saja, supaya engkau layak diberi kasih oleh Tuhan. Jadi, kasab tidak bisa serta-merta diminta kemudian didapatkan begitu saja. Yang paling penting adalah mempersiapkan diri kita, sehingga kita layak untuk mendapatkan bocoran rahasia kegaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kasaf ini sebuah makam, sebuah kedudukan spiritual yang diberikan kepada hamba-hambanya yang khusus. Yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan diri kita untuk layak mendapatkan pemberian yang khusus ini. Ya, apa? Bersihkan hatimu sebersih-bersih. Kuncinya adalah membersihkan hati sebersih-bersihnya dari segala bentuk penyakit hati, terutama dua hal yang paling penting, yaitu: jangan ada dendam dan kebencian kepada siapapun, terutama dua hal, ya, jangan ada dendam dan kebencian kepada siapapun. Terutama kepada manusia, perlakukan mereka dengan baik. Perlakukan mereka dengan cinta dan kasih sayang. Silahkan orang memusuhi Anda, membenci Anda. Tapi jangan balas kebencian dan permusuhan mereka dengan kebencian dan permusuhan yang sama. Ya... Jadi itulah eh, rahasia Kasyaf, ya. menurut Buya Syakur, eh, catatan apa namanya, kaki saya, saya setuju dengan penjelasan beliau. Kasyaf ini adalah sebuah makam yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang khusus. Eh, kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin sehingga kita mendapatkan makom kasyaf ini sehingga kita kita tidak pernah salah membenci seseorang ada orang baik malah kita benci orang jahat malah kita sayangi nah ini menandakan bahwa di sekitar kita banyak orang-orang yang berpenyakitan sehingga kita salah dalam mengekspresikan cinta kita atau dalam mengekspresikan benci kita Kenapa itu terjadi? Karena kekotoran hati kita. Sekali lagi, bersihkan hati kita sehingga kita punya ketajaman basiroh. Bukan hanya melihat mata. Ya. Mata ini sering menipu. Kita melihat seseorang dari kacamata lahiriah saja, dari latar belakang fisiknya, apa yang dilakukannya. Tapi batinnya kita tidak tahu. Ya, sehingga kadang-kadang kita memusuhi orang-orang yang mestinya kita tidak musuhi. Menyayangi seseorang yang mestinya tidak layak untuk mendapatkan ekspresi kasih sayang kita. Karena itu kuncinya adalah membersihkan hati sehingga kita enggak malu-maluin. Karena hewan tidak pernah salah dalam mengenali musuhnya. Kita seringkali salah mengenali musuh kita. ya Saudara malah kita jadikan musuh kita. ya Jadi intinya adalah membersihkan hati. Itu saja catatan kaki dari saya. Aku lukaulihada. Wa Walisa iril muslimin. Alhamdulillahirobbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh